Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar men semua seluruh subscriber Setia yang hari ini masih tetap memberikan syukur dan dukungan yang terharap channel ini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 Oke, baik. Sebelum memulai video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dengan catatan tidak saling meninggalkan nomor handphone. Karena kita khawatir hari ini masih banyak saja oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri, dan kami juga pengen mengingatkan.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 Hari ini kita pengen ngebahas ada 6 aplikasi pinjol yang hari ini mungkin sedang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia Atau mungkin kalian yang menonton video ini sedang bertanya-tanya apakah aplikasi pinjol yang sedang kalian gunakan ini memang sudah punya debt collector lapangan atau tidak atau mungkin mereka melakukan penyebaran data atau tidak sih bang Atau mungkin mereka akan menerus semua kontak-kontak yang ada di handphone kalian Nah apa saja aplikasi pinjol yang akan kita bahas pada video kali ini Yang pertama adalah aplikasi rupiah cepat Dan yang kedua adalah aplikasi ada kami Dan yang ketiga adalah aplikasi ada pundi Dan yang keempat adalah aplikasi ada modal Dan yang kelima adalah aplikasi easy cash Dan yang keenam adalah aplikasi uang mi Nah 6 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan itu memang sudah legal OJK Mereka memiliki status terdaftar dan berizin ya Mereka boleh menjalankan operasi usaha mereka Dengan catatan mereka juga tidak boleh melakukan tindakan yang semena-mena yang mungkin bisa melanggar ketentuan hukum yang hari ini sudah berlaku Nah apa saja untuk 6 aplikasi pinjol ini yang mereka tidak boleh lakukan kepada kalian Dan mungkin kalian belum tahu ya kan Nah ketika aplikasi pinjol tersebut sudah memiliki status terdaftar dan berizin OJK Maka mereka secara otomatis harus taat, tunduk, patuh pada semua peraturan pemerintah melalui OJK dan AFPI apa sih api itu? Asosiasi kendaraan fintech bersama Indonesia. Nah, ini sepertinya ibu kandung ya, dari semua fintech yang sudah berstatus legal OJK. Jadi, mereka harus taat, tunduk, dan patuh pada semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh api. Jadi, untuk semua aplikasi pinjol yang sudah legal OJK itu tidak boleh, ya, tidak boleh mereka melakukan penyebaran data, dan tata cara penagihannya juga sudah diatur oleh api. Mereka itu tidak boleh mengganggu jam-jam istirahat kalian. Jam penagihannya itu kalau gua gak salah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 18.00, jam 6 sore. Tidak boleh lebih dari situ. Itu untuk penagihannya. Dan cara penagihannya juga, mereka tidak boleh mengancam, mengintimidasi kalian. Mereka tidak boleh melakukan penyebaran data. Mereka tidak boleh mengganggu semua kontak-kontak yang ada di handphone kita. Jadi udah cukup jelas. Apakah nama aplikasi pinjol tersebut melakukan hal itu kepada kalian? Dan bagaimana cara mengatasinya ketika mereka melakukan penyebaran data, mereka menagih dengan cara mengancam kasar, yang mengintimidasi, maka segera laporkan. Kemana bang? Kita melaporkan semua aplikasi pinjol yang telah melakukan pelanggaran hukum ini. Ya, kalian bisa melaporkannya kepada pihak OJK di kontak WhatsApp 157 kalian tinggal searching saja dan bagaimana cara melaporkannya kepada pihak api kalian bisa mengirimkan ke dm instagram mereka ya dan kalian bisa melihat kontak personnya di situ siapa yang bisa kita laporkan untuk aplikasi-aplikasi uh, pinjol yang sudah nakal dan enam aplikasi pinjol ini belum memiliki debt kolektor lapangan hari ini banyak yang resah dan gelisah ya karena khawatir ketemu sama debt kolektor lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjol dan 6 aplikasi pinjol yang kita jelaskan pada video kali ini belum belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan ya ngumpulin uang ya Dan membayar semua hutang-hutang dan lepas dari semua jeratan dari aplikasi pinjol ini Nah jadi udah cukup jelas semuanya sudah cukup tuntas jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Hari ini tugas kita itu bagaimana ya cara menyelesaikannya yang pertama dengan tidak gali lubang, tutup lubang lagi. Cukup, utang yang saat ini sudah pasti membuat kita pusing tujuh keliling. Jadi jangan ditambahin lagi dengan cara gali lubang, tutup lubang, dengan cara meminjam kembali di aplikasi-aplikasi yang lain. Ingat, setiap aplikasi pinjol yang berhasil kalian pinjam itu sudah pasti ada biaya tambahannya. Sudah pasti ada biaya farform, biaya denda, bunga, ini itu segala macam. Yang pasti akan menambah beban kita. Jadi cara yang paling efektif hari ini adalah bertahan dan bersabar dan tidak melakukan tindakan negatif apapun. Sabar saja dulu sambil fokus memperbaiki dan berbenar. ya Mencari peluang apa hari ini yang mungkin bisa menambah cuan. ya Menambah pundi-pundi rupiah kita untuk bisa lepas dari jeratan aplikasi pinjol ini. Jadi sudah cukup jelas untuk kalian yang mungkin hari ini sedang ya, mengalami yang namanya teror aplikasi pinjol nggak perlu panik. Kalian gak perlu takut dan kalau memang mereka terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku Segera laporkan saja kepada uh, OJK, AFI dan pihak kepolisian terdekat di kota kalian Ya apabila memang mereka melakukan penyebaran data, mereka mengedit-edit foto kita Mereka mengintimidasi orang-orang yang ada di daftar kontak kita Segera laporkan Karena itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku Oke ya guys jadi udah cukup jelas dan ternyata nama aplikasi pinjol tadi Memang belum memiliki debt collector lapangan jadi kita masih punya kesempatan lah untuk ee, mengumpulkan uang ya untuk membayar semua utang-utang dan aku juga pengen mengingatkan ya untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum tahu ya aplikasi pinjol yang mereka gunakan ini sudah legal OJK atau tidak Kalian bisa ngecek di video-video yang sebelumnya Banyak nih teman-teman kita yang masih baru saja terjebak di aplikasi Di dunia perpinjolan ini Sedang merasa panik dan mereka nggak tahu ya Belum tahu Apakah aplikasi pinjol yang mereka gunakan ini memang sudah terdaftar di OJK atau tidak Jadi untuk hari ini ada 102 aplikasi pinjol Dan kita akan rilis ya Di setelah video ini kita akan kasih tahu pemberitahuan terbaru di Desember di penghujung 2022 ini aplikasi pinjol apa saja yang mungkin hari ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin. Selain dari 102 aplikasi pinjol yang nanti akan kita sebutkan, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi apabila memang mereka melakukan penyebaran data, mereka mengintimidasi semua yang ada di kontak kita dan mereka mengedit-edit foto kita, maka nggak usah dibayar lagi. Itu traffic aplikasi pinjol yang ilegal. Apakah aplikasi video lain kalau Jika juga melakukan hal yang sama? Kalian bisa menjelaskannya di video kali ini. Oke jadi mungkin itu yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan kita pasti bisa melihat satu persatu badai permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.